Halo. Siapa di sini yang pengen punya uang 200 miliar, coba angkat tangan. Ayo. Oke oke, turunkan, turunkan, turunkan. Ya, tolong dijawab jujur. Kapan terakhir kali angkat dua tangan? Angkat dua tangan, kemudian ngomong ke Allah Ta'ala, Ya Allah, beri aku 200 miliar. Belum pernah? Belum. Nah, berarti tadi itu pengin atau ngelamun? Kalau lamunan, gak bisa ya menyampaikan kita pada pada apa yang kita penginginkan. Tapi kalau keinginan niat bisa. Keinginan bi, bisa. Nah, makanya kalau memang betul pengen punya uang 200 miliar, maka dengan PD angkat tangan, Allahumma 200 miliar. Khusyuk. Oh kabul. Itu yakin kalau minta pasti kabul. Nah, yang di sebelahnya protes. Mas-mas, iya saya ini pengen punya uang 10 juta aja nggak dapat-dapat padahal saya ini kerja keras emas ini tambang-tambang pengangguran kok minta 200 miliar tuh dapatnya dari mana mau dapat dari dari mana jawab enteng Nah karena saya nggak tahu dapatnya dari mana makanya saya minta lo maksudnya Nah kalau saya tahu ya saya nggak minta kalau saya punya saya nggak minta kalau saya bisa saya enggak minta nah, karena saya enggak bisa saya enggak mampu saya enggak punya makanya saya minta sama yang punya yang bisa dan yang mam, mampu yang punya yang bisa yang mampu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala makanya saya minta sama Allah 200 mil miliar sebelah yang ngomong masuk akal juga ya masuk akal tapi Mas kira-kira kau bula enggak? enggak pakai kira-kira kenapa Nah, karena Allah sudah bilang siapa minta pasti aku beri. Nah kapan dapatnya? Ojo aku. Ya kalau bab itu kita sama-sama nggak tahu karena yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi niatnya kuat minta terus, ya minta terus. Allah akan kasih dia 200 miliar. Bisa jadi kontan langsung 200 miliar, bisa jadi bertahap sampai turunan yang ke-10. Paham? Ya, dikasih sama Allah 200 mil, miliar. Karena kalau anak senang, bapak juga ikut senang. Kalau cucu senang, kakek juga ikut senang. Terserah Allah ngasihnya bagai bagaimana. Oke, okay. saya perkecil lagi. Ini masih contoh-contoh ya, masih contoh-contoh Ramadan. Nanya, siapa di sini yang sudah pasang niat mau sholat terawih 20 puluh rokaat satu bulan peluh, Setiap rokaatnya itu khatam Al-Quran, angkat tangan. tiap rokaat khatam Qur'an, enggak ada enggak ada ya kenapa nggak ada sadar diri, orang kuat, bib, saya turunkan angkanya 20 puluh rokaat, satu bulan penuh satu paket traweh, satu jus coba angkat tangan di Majelis Ar-Rodho kan satu jus perempat kurang lebih, ya kan ya oke Pertanyaan saya Tadi sholat Isya yang dibaca itu Pengen cepat rampung atau Isya tadi sholatnya Pengen cepat rampung atau Agak panjang surat yang dibaca Jangan bahas ibu-ibu Kalau ibu-ibu biasanya pengen cepat rampung Gimana bu Ustadzis tadi yang dibaca pendek atau panjang Pengen cepet ram, rampung ya. Pengen cepet, rampung. Gak latihan agak lama so. sedikit. Ya. Ini kalau orang yang niatnya kuat, nanti saya teraweh. Saya mau baca satu juz, ya dua puluh roh, roh Sekarang ini dia sudah diniati latihan. Saya habis sholat isya, saya mau sholat dua roh rokaat. Satu rakaat saya mau baca al ikhlas sebelas kali. Dua rakaat dua puluh dua. Kali latihan ngapain? Belajar ngetik suwe, belajar berdirilah lama. Eh, rupanya tanggal 20, Syaaban, istiadat meninggal dunia. Maka dia dapat pahala sholat 20 rokaat kali selama bulan suci Ramadan dan satu bulan khatam Al-Qur'an. Al dapat pahala, kenapa niatnya ku, kuat? Nah sekarang saya mau nanya pada semuanya, pemirsa, khususnya yang di layar monitor, sama teman-teman yang di sini lebih khusus lagi pertanyaan saya. Ramadhan nanti mau sedekah atau tidak mau sedekah? Mau. Oke. Okay. Siapa yang punya pembantu rumah tangga? Coba angkat tangan. Maaf, Bib. Sesama pembantu dilarang saling. Saya pembantu istri kan membantu rumah tangga saya ini tugas saya membantu istri ngepel nyapu gitu ya. Bu punya pembantu di rumahnya? Oke okay. punya karyawan bu? Bapak-bapak punya karyawan? enggak Sudah Anda semua mau tidak dapat pahala pahala sodakoh? selama bulan suci Ramadan, mau enggak? mau enggak? mau ya. sekarang di hati ngaku keluarga besar Majelis Ar-Rodoh dulu sudah ya. ini keluarga besar Majelis Ar-Rodoh betul? Ya. saya sepekan yang lalu di Majelis ar ini kan tukang tetap bagian bangun itu ada enam orang 6 orang ini tukang tetap jadi ada bangunan tidak ada bangunan tetap harus bangun paham ya saya ada-adakan adek saja nanti kadang tembok utuh saya robohkan bangun pokoknya enam tukang ini harus bangun itu harus bangun seminggu yang lalu saya samperin kawan-kawan ya tolong doakan apa Ramadan nanti kalian berenam libur nggak boleh kerja Duh, mungkin mikir dipecat OB gitu ya? Ramadhan nanti, kalian pernah tidak boleh kerja Ali. libur? Iya tapi satu bulan penuh dapat gaji penuh. Ayo, Ali. wali niru. Enam orang ini selama insya Allah bulan suci Ramadhan libur. Ya, tapi gaji 100% dibayarkan. Enak, enggak enak. Enggak enak, enggak. Itulah Islam. Itulah Islam. Siapa yang meringankan? Ya, bawahannya selama bulan suci Ramadan nah, nanti sama Allah akan diringankan. Allah sama dia juga kurang lebih terawih, harapannya cedok lewat-lewat. Iya, Allah juga kurang lebih. Puasa kok kurang kurang ya kurang lah ibadahnya Allah juga kurang loh, lebih karena dia sama orangnya juga kurang lebih dan alhamdulillah anda semua ada ya di dalam amal yang satu itu kenapa karena anda semua adalah keluarga besar majelis ilmu dan dzikir ar-Ra'udoh paham nah apa kaitannya ini dengan dengan niat itu kan nanti masih bulan suci Ramadhan betul kan sekarang bulan apa? Shabat. Saya udah ngomong dari sekarang. ya Saya udah ngomong dari sekarang. Dan saya udah nyatakan tulung dongakno. Dong, Pertanyaannya, Habib sudah punya uang untuk bayar selama satu bulan penuh? Jawabannya, belum. Nah kok sudah ngomong? Makanya saya bilang tulung dongakno. Dong, ya tolong doakan sah. saya. Innamal a'malu beniat. Niatan yang seperti ini kemudian dijalankan. Maka akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna mukmin itu dengan niatnya. Dia bisa mencapai apa-apa yang tidak bisa dicapai dengan badannya, dengan dirinya. Jenengan punya gaji, sebetulnya enggak cukup buat beli rumah. Ya, enggak cukup buat beli rumah, tapi dengan niat gaji yang enggak cukup itu akan jadi rumah, akan jadi ru rumah. Caranya gimana? Caranya... Ya tadi judulnya niat itu definisi para ulama kos dosen muktarinun yang namanya niat adalah menginginkan sesuatu langsung diikuti dengan perbuah perbuatan. Kalau nggak ada aksinya, cuman pengen pengin pengin pengin, namanya ngelamun, berkhayal. Tapi kalau berniat pengen pengin pengin langsung bergerak, bergerak. Allah akan kasih hasil nanti yang buat kita terkejut. Masya Allah.